Alhamdulillah kegiatan Pak Hakim Mas Bro Ya mudah-mudahlah Pak Hakim dalam keadaan sehat selalu Mohon doanya ya Mas Bro ya oke Mas Bro kita bersama Bang Hakim lagi ya Halo bang. Nah, itu dia perangkapnya yang kayak kemarin ya Mas Bro ya cuman ini posisinya kita malam mainnya lagi ngambil ikannya kalau kemarin kan siang agak sorean gitu ya sepertinya ada nih oh, Oke okay. Jadi kita nunggu berapa lama lagi nih Bang Kim? Lebih kurang uh, 10 menit. 10 menit lagi ya. Nunggu airnya surut ya, Bang, ya Pak Kim ya. Jadi sistemnya. Air pasang dipasang. Air surut dipasang. Air surut dipasang. Nah, air naik dinaikkan. Dinaikkan. Nah, setelah surut lagi kita Oke. gitu sistem perangkapnya ya Bang Kim ya. Ya. Masih, babon ah, bro, ini dia ya, oh. babon, is udang ya, masuk opini ah. abon heeh, ondeh, ini dia, abon babon, bro, is, udang, banyak kita akan strike strike, ini belum udang. ya, ini belum, ini perdana ya, mas bro, ya, belum pernah, nih ikut malam nih, kayak rupanya ya, penampakan jackpot ya. jackpotnya jackpot tuh, jackpot kita nih, ini dia nih, udang ya. Ya, semangat oh, ini dia mas hmm. Bro. Dapat lagi. Udang ya bang Hakim, ya. Oh. mantap Dabak, ah, bot, Tengok, tengok jepitnya bang. Uh. Oh. Udah... diambil nih udangnya oke okay, saya... okay. ini belum mulai nih ya ini baru nih udah bisa ya. Ya, itu itu satu satu. ini satu lagi kita teman-teman ah. okay. asep dijepitnya ya sakit sep apa tuh bang hakim Biasa. udang ya nah, Ini udang ya ini kita udah mulai menangkap ikannya ya mas bro ya? ya. Satu udang. Ini belida belidah Ini kita nggak bawa ya Bang Hakim ya. Ini kita rilis aja. Kita rilis. Ini dilindungi juga nih kata, kata orang itu Bang Hakim. Iya. Ayah, ayah. Apa tu sep? Wih, mak. Matikan lampunya sep, tolong sep. Wih, oh. besar. Ayah, ayah, ayah, ayah. Dapat pegang babon. Hmm. Super babon. Ini yang sep bilang tadi sebesar tangan ni. Oh, itu yang sep bilang tadi. Yang ya. sep lihat tadi. Ini dah. Hmm. Oh, oh, ini dia ya. Oh, ini dia ya. Ini dia mas bro Ikan seloang ya Ini kalau dijual Di pasar Berapa sekilonya pak Kim? Kalau di pasar kurang tahu juga Tapi bapak biasanya berapa jual Kalau kita jual kan istilahnya Kita menjualnya keliling Oh dikeliling ya bang ya atau Ada orang yang lewat telepon Oh, dipesan gitu nah, yang minat nah, ya. Sekitar uh, Iya. Oke. Okay. Ini selong tuh enak lho, Bang Ikin. Iya. Ini selong ini semua orang bisa konsumsi. Nih, kayak gini, Bang ya. Hmm. Ini dia, Bang ya. Inilah kawan-kawan kegiatannya Pak Hakim sehari-hari Kadang reje, rejeki lumayan ya Pak hasilnya, hasilnya Pak Hakim ya ya Kalau nggak ada disyukuri ya Pak Hakim Pokoknya selain untuk dikonsumsi Tidak dibawa ya Pak Hakim ya Yang selain tidak untuk dikonsumsi nggak dibawa ya Nah itu, ini yang kemarin Bang ya, tapi ya, ini kecil ya? Ya ini kan kita rilis oh, Oke oke, tunggu besar kayak kemarin ya Baru dibawa Mungkin kalau saya pribadi Gak sanggup nih kawan-kawan, kayak gini nih Ya gimana lah kan Ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, udang Mas, Bro. Itu udang, Bang. Ini kayaknya udang nih, Bang. Ini, ini. Ya. ya, udang, Pak. Alhamdulillah, ya, Bang, ya. Begitu. Enggak bisa lu tumbangkan. Kayak ginilah kegiatan Pak Hakim Mas Bro. Ya mudah-mudalah akim dalam keadaan sehat selalu mohon doanya ya mas bro ya ini udang juga nih bang ha? ah nih berada lagi nih udang nih bang oh hmm. Oke Mas Bro Udah selesai ya Ini hasilnya Alhamdulillah